Jumpa lagi bersama saya, kita ya. main lagi nih di laci Niko, bawa modal under 100 ribu, guys Ya, di bawah 100 ribu lagi, itu 77 ribu, ya. Dan seperti biasa, di sini aku bakalan sharing atau ya, berbagilah cara untuk dapetin profit dengan modal di bawah 100 ribu. Oke, di awal-awal nih, B200 perak dulu, aku gaskan 10 turbo spin, udah kelar. di sini aku kasih ke 50 putaran naik cincinnya, jadi 2000 ya. Langsung matikan ya, turbo spinnya mati ya Nah, langsung dikasih nih, speed 2000, langsung dikasih, kali 4, disini, kali 6, malang ya. Udah Sudah dapet disini, 59 ribu, naik banget, coi ribu langsung kita dikasih disini, ya, mantap ya, untuk dewa lo, ya Nah, oh iya, kisah. gimana kabar kalian hari ini Gimana, gimana, gimana, gimana, keadaan gantong, keadaan saldo Udah meningkat atau menipis, <laughs> Ingat guys ya, kalau nggak ada hoki udah nyobain 1 sampai 2 kali nggak dapat juga udah stop dulu, besok lagi dilanjutin ya. Jangan di dash terus ya. Oke, kita tambah lagi ya. Di sini masih di putaran 50 dan di sini masih dapat, uh, 3 skater cuy, 2.000. Dapat lah yuk, satu yuk. Hmm, hampir dapat sketernya udah 3. Oke. Okay. Lanjut lagi di sini ya. Hmm, oke, okay. Penampakan sekitar 3 pertama kali ya, satu kali ya nya jadi ya oke okay, apa-apa masih di awal-awal dan selalu kita juga masih aman masih profit 50 ribuan di sini ya dan <tuk> <tuk> <tuk> ya, seperti biasa guys ya, main santai-santai dulu ya karena kita modal receh di sini jadi kita harus main sabar ya spin spin kita nikmatin bed 2000 nanti baru naikin bed-nya atau turunkan lagi bed ganti lagi putarannya ganti modenya ya guys ya ini kita lihat di sini masih aman masih Tapi kita masih naik ya Saldo kita masih aman ya Masih naik Oke okay, kali 2 Connect <coughs> Skater 2 Ada kucing Tapi gak connect Di depan Sayang banget <coughs> Masih lagi yuk Nah skater 3 One more Give me Langsung jadi Yuk slebew. Belum dapet skater 3 ya guys ya <tuh> masih belum dapat berarti dua dua kali ya udah dua kali kita dapat skater tiga yang begitu ya kurang satu kurang satu aja ya nggak apa, apa lanjut lagi lanjut lagi masih banyak putaran masih banyak masih ada 26 puluh enam putaran lagi satu ratus Masih puluh masih ribu ya yuk lanjut lagi yuk kasih yuk pas, oke okay. jadi nggak ada satu 1 apa lah kena ya Uwil semua gitu disini guys ya Kucing gitu ya Dari depan sampai belakang Betul-betul umpuk gitu ya Aduh Gede sih ya Nice Ada dua Queen Waduh queennya gak dapet ya Queennya gak dapet sayang Oke okay, nice Disini ada kali dua Onigiri kena Cakep ribuan gak masalah Yang penting gak mau basir perkaliannya guys ya Walaupun tipis dapetnya ya 19.000. Oke, pasti pecah. Oke, polosan tapi ya. Polosan hmm. oke okay. di sini sisa sebelas putaran lagi ya. Sisa 10 putaran terakhir ya. Sisa 10 putaran lagi. Semoga dikasih lagi ya, Semoga dikasih di sini. Nah, di sini aku ganti bednya langsung 5.000. Aku gaskan langsung di sini tambahin auto spin 80 ya, Bang ya. 80 auto spin langsung gas. Semoga di sini dapat, tapi saldo kita kembali ke modal awal ya. 70.000 nggak apa-apa santuy. Naik turun mah biasa guys ya. Oke, scatter tiga. baru juga dibilang ya. 4 dan langsung dong. Jangan bohong lagi, please. Oke, dapat, Cok. Mantap. Dapat dapat dapat dapat teman-teman. Dapat nih guys ya, dapat nih. Tapi belum ada yang connect, masih perkalian doang yang nambah. Oke ini boleh connect. King Jack boleh. Oke yang di digiri Jack 10 Queen boleh cakep Mantap nah, guys ya, di sini udah dapat 54 k udah kali 6, tujuh putaran lagi sisanya. Hmm. Oke, nambah kucing 3, 12 per uh, kalian tinggal ya, konek. Masih ada 4 putaran lagi sisanya Aduh, buat kalian doang kah nih? Halo, Kang Konek dong. Konek, oke okay, bagus. Ada kali 20 ya. Kayak 20 konek. disini sini 123.000. 123, last spin terakhir kali 20. Wah, bagus. Itu yang dibilang ada guys, Kucing di awal sampai terakhir, 40 orang ionik juga dapet. Nah, 1,8 total semuanya 1,9 Kalau udah gini, gimana guys? Memang terbaik, lagi nih kalau gitu ya. Mantap dong. Dikasih pop it, gede, gede gede dong. Sung, Dikasih sungsung udah gini. Kita cakap-cakap kalau udah gini, udah, misalkan, aja, kayak ya. Kalau udah kayak gini, enak, cuy. Udah tenang bawaannya ya, santai. spin-spin manja lagi. Model 70 ribu guys ya Model 70 ribu Kita dikasih Sampai Naik Uh uh Sekitar lagi Uh gak dapet Kita dikasih uh, Cuan sampai 2 juta rupiah Cuy mantap ya <tuh> Masih ada 71 putaran lagi Dan disini tuh masih main Di bettingan 5 ribu ya Itu masih bet 5 ribu guys ya Belum bet 10 ribu tadi Bapak tuh cuy. Oke lanjut lagi Masih ada banyak ya Masih 68 putaran lagi Nice Akhirnya kita dapat cuan Gede banget co Mantap Gigi, gigi, gigi, adik-adik, gigi, <gih> gigi guys ya. Nah terlepas dari itu selalu ingatin bahwasannya di sini cuma sekedar hiburan semata ya guys ya. Ingat cuma sekedar hiburan semata, jangan dijadin hobi, jangan dijadiin mata pencarian atau kerjaan, jangan kecanduan banget. Ingat cuma pelepas untuk sekedar aja mainnya. Makanya saya laku saranin kalian bahwasannya kalau ingin deposit atau mau modal pakai dana kenakalan atau dana dan lebih udah dana keperluan di luar keperluan lah ya mm -hmm. <coughs> jadi kalau sumpah marungkat itu nggak pala pusing kalau cuan mantap banget modal receh soalnya ya seperti kayak ini ya nah di sini kena lagi kali 6 eh delapan oke lumayan lah masih ada 54 putaran lagi guys ya masih ada lima puluh putaran lagi dan di sini selalu kita masih aman masih sekitaran 50 putaran lagi guys ya. Oke. Okay. 50 putaran saldo 2 juta 4000. Coy mantap. Mm, daging dari depan sampai belakang coy. Wah, lolos lumayan juta ya. Yeah. Untungnya enggak dapat ya. Kalau dapat makin cuan lagi coy, coy. Memang dewasanya guys ya receh kalau profit cuy. 135.000. Oke, okay, menang besar. Di sini nambah lagi saldonya. Sisa saldo 50, eh sisa 150. Sisa putaran 57 lima uh, 50 putaran lagi ya. Kurang lebih 50 putaran lagi nih. Eh lanjut lagi udah jalan. Masaldo Masa aman banget, cok. <coughs> mah udah enak, coy. Udah tinggal nungguin sampai sempat aja nih, guys ya. Wah, <laughs> ada ribu dikasih profit gede, dikasih JP. Uh, <coughs> Mantap. Mantap-mantap-mantap. masih paham oke disini aku mix pakai turbo lah ya disini aku mix pakai turbo nah ini aku matikan lagi turbo spinnya dan aku matikan juga auto spinnya disini langsung aja aku turunkan bednya jadi 400 400 berk, ya disini aku coba inisiatif buy spin lah ya kita buy yang harga 30.000 nih kita coba buy nanti kita dapat profitnya si gratisan nah ini kita coba buy di bed kecil kita lihat ber30.000 sengaja nih lebih kecil aja ya nah, mau bed besar maka yang sama nomor WD ya Oke okay, sini masih ada kali 6 7 putaran lagi dan masih-masih dapat 2 perak Bayangin cok Ini kalau bed gede sakit kepala kita nih <tuh> Kalau bayi bed gede Sakit kepala kita nih cowok asli Mas, nice. Oke okay, baru konek nih kali 14 Cepat sekali ya 1300 cowok bahaya Untung lah guys ya Ups minus minus minus untung kita bayar yang bayi kecil ya oke lah nggak apa apa guys ya di sini makasih banyak pokoknya yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa yuk dibantu komen share sama like nya ya yang belum subscribe subscribe juga nyalakan juga notifikasi lonceng ya guys ya oke inget kalau main pakai dana kenakalan guys ya di sini 10 putaran terakhir habisnya kita wd cabut modal 70 ya guys ya mantap nih, ya 6 putaran lagi mantap nih cabut cabut cabut cabut jadi, wd wd wd wd guys ya mantap banget di sini See you next time pokoknya guys ya, see you next time dan tiga hmm, putaran lagi. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Thank you pokoknya untuk semua bosku dan bye bye. Thank you guys ya.